angat 1 Provinsi Jawa Tengah skor 3,714 status kinerja tinggi. Tanggal hari ulang tahun otonomi daerah ke-27 tahun 2023. Terima kasih, terima kasih. Ya. selamat datang Oke, selamat datang. Selamat apa ya, kali ya. ini kurang anu Pak, kurang pergi malam. Ya. <laughs> Sudah dapat bintang. Iya, Bang terima kasih terima kasih pak banyak siap pak, siap siap pak, siap siap pak, siap. Oh. siap siap siap Sudah. siap siap 정적된 <tuk> 이제 <tangan>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 waktu gitu kematian ya. Ini pertama ini loh kita upacara itu, Pidu, Bdu, di luar kota ini. Pernah pakai juga kalau iya. masuk pakai. Oh iya, oh, iya. Pakainya ya APSL <gurlah. gurlah>. Thank <laughs> you. dilaksanakan ini untuk kepala daerah di negara dan masyarakat. Pemerintah keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 1109 tahun 2023 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional beserta peringkat skor status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 pada 3 provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota yang berprestasi tertinggi secara nasional Provinsi, peringkat 1 Provinsi Jawa Tengah Skor 3,714 Status kinerja tinggi Peringkat 2 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Skor 3,621 Status kinerja tinggi Peringkat 3 Provinsi Jawa Timur Skor 3,613 Status kinerja tinggi Kabupaten Peringkat 1 Kabupaten Banyuwangi Skor 4,083 Status kinerja tinggi Peringkat 2 Kabupaten Sumedang Skor Tiga status kinerja tinggi peringkat 3 Kabupaten Badung skor 3698 status kinerja tinggi peringkat 4 Kabupaten Karanganyar skor 3,627 status kinerja tinggi peringkat 5 Kabupaten Sidoarjo skor 3,615 koma enam Status kinerja tinggi. Peringkat 6, Kabupaten Kulon Progo, skor 3,591, status kinerja tinggi. Peringkat 7, Kabupaten Wonogiri, skor 3,587, status kinerja tinggi. Peringkat 8, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, skor 3,556, status kinerja tinggi. Peringkat 9, Kabupaten Konawe, skor 3,532, status kinerja tinggi. Peringkat 10, Kabupaten Bojonegoro, skor 3,174, status kinerja sedang. Kota, peringkat 1. Kota Semarang, skor 3,430, status kinerja tinggi. Peringkat 2, Kota Surabaya, skor 3,425 status kinerja tinggi peringkat 3 kota Surakarta skor 3,406 status kinerja tinggi peringkat 4 kota Bogor skor 3,404 status kinerja sedang peringkat 5 kota Denpasar skor 3,382 status kinerja sedang peringkat 6 kota Makassar skor 3,348 status kinerja sedang. Peringkat 7, Kota Serang. Skor 3,337, status kinerja sedang. Peringkat 8, Kota Tangerang. Skor 3,325, status kinerja sedang. Peringkat 9, Kota Medan. Skor 3,320, status kinerja sedang. Seringkat 10, Kota Parepare, skor 3,288, status kinerja sedang. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2023. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Semoga Allah semua tanggalkan sekali lagi memberkati kita memberkati kita semua pemerintahan perintah perluan. Waalaikumsalam. Ya. Siap. Nah! Mohon berkenan untuk dapat membatik tempat. Kamu nurang, kamu nurang, supaya dapat semuanya Pak dapat untuk selanjutnya kepalkan tangan kanan semangat hari ulang tahun otoran di ke-27 tahun 2020 satu, dua, siapa kita naik ke atas ya, pak sukses ya ya, ya, terima ya. Ya, kasih lokasi festival dan tunjukkan wisata que sin algo. ¿no? Kita akan mengikuti yang 아니 뭐라+ 뭐라+ 뭐라+ 뭐라+ 뭐라+ 뭐라+ 뭐라+ 뭐라+ 뭐라+ 뭐라+ 뭐라+ 뭐라+ Mama Ayo. Ya, ya, ya. ya, ya. sudah, ada yang berapa? hahaha ayo dari produk, apa? Papua Selatan siap presiden ya presiden yes yes harga mati Bapak, foto dulu sebentar. gini Oh, ini ada tifanya, ya. Bapak foto dulu, foto kita dulu. E, <susur> Ketum, apa <susur> sih ya? Siap. <susur> Aku oh, Ada di dalam ya, Pak? Nah, oh, oh ya. ya, ini atas ya ya? Nah, ya, ya ya tasbihnya orang iya ya. ya, ya. Kristen ya, ya. sama kalau orang muslim pakai begini kan sama ya terima kasih ya terima ya, ya, ya. ya, ya. ya oke okay. ya. Ya, sukses ya. Ayo ayo ya. <tik> oh, <tik> Oke, okay, okay, okay. want wow. to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 yang memang kalau bisa dibuat ini, Anda yang berkunjung ke Makassar, kayaknya juga salah satu yang Anda harus lakukan adalah berkunjung ke lorong-lorong wisata tersebut. Yes. Apa apanya karena kita masuk dalam itu memang dalam Selama pengelolaan uh, pemerintahan, governance menjadi satu nilai yang penting, governance menjadi satu pedoman, sehingga kalau kita perencanaannya bagus, eksekusinya bagus, pengawasannya bagus, maka insya Allah juga akan punya hasil yang berarti akan cukup bagus. Sehingga uh, mesti diberikan perhatian penuh dan penghargaan ini bukan puncak ya, penghargaan ini bagian dari apresiasi yang diberikan oleh pemerintah. Yang mestinya nanti jauh lebih baik lagi, lebih inovatif lagi, lebih bisa memberikan pelayanan pada masyarakat yang the best. dengan segala uh, peralatan, metode, metodologi yang dimiliki, termasuk pengalaman yang ada. Terima kasihlah buat kawan-kawan. Ya kita harapkan. Ya, eh ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya. Nah harapan kita uh, semua yang sudah bagus kita lanjutkan, jangan dibongkar-bongkar. Tapi seandainya ada yang kurang, tentu saja. Siapapun nanti akan menjadi gubernur Jawa Tengah, pasti akan punya inovasi yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan eh, fondasi good governance bisa berjalan, fondasi integritas dalam pemerintahan bisa berjalan, gerakan anti korupsi yang ada di pemerintah bisa berjalan, dan mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan. Karena di sana gudahannya banyak, seperti arahan Mendagri tadi, Ingat kuasa itu, power itu, dan strukturasi jangan sampai kemudian kita masuk pada jurang atau lengkap hitam itu, sehingga betul-betulnya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, Oke,